Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Gepreker sayang Sudah jam berapa? 9.30 Udah mau jam 10 Alhamdulillah kelir 100 porsi kloter pertama Ya kan? Banyak yang ngucapin makasih sama Titika Wijaya Terus doanya juga baik-baik Doanya sama untuk kalian Gepreker sayang Terus aku juga ngucapin makasih banyak aku Udah selalu setia dengan Amg Gepreker Titika Wijaya Nah uh, Terus besok kita masih ada lagi ya kloter kedua 100 porsi otomatis aku harus siap-siap jadi bisa kita mulai dari jam 10.30 hmm. ini tuh masih berantakan semua guys terus aku ditemani sama kasih ini. nah go aku mau buat kuis. siapa yang bisa menebak nama kasirku kita bagi giveaway namanya nama lengkapnya siapa lima orang yang beruntung yang sudah subscribe itu mendapatkan paketnya ayam teriyaki ye jangan dianggap uh, apa namanya dari jangan dari dadah harganya geprek ya kita buat seru-seruan ini adalah karena rasa terima kasih terus rasa kasih sayang hmm. Tika Wijaya dengan kebrekas-kebrekas aku sekalian, ya, hmm, baiklah. Sekarang udah jam mau jam 10, aku mau istirahat. Besok kita mulai lagi. Hmm, apa lagi? Jangan lupa like, comment, terus subscribe.